Oh weh, Amma nak kaya weh Amma rakyat ni weh Dengan belakang, Amma rakyat ni we, kata ni weh Amma dah lepas ni we, inya nah we, amo tidak dekat tak kebu we, Kalau ke kita noaya, okay, ama panggit, ama, uji, ha, okey panggil cuci ha Oh kalau lagu ni kapan ni lah Kita tak elok juang, dengan omong di Rana Kalau aduk sarhoh berbeda Sarhoh saju pagi dok, sabubiuk lah Kita gini Yo we amunabuia we amunabuia we paham tahu dio nini nak remok ka kena jual bagi rocek royak blakoni yo lo lah ben kita ndak sini dekat seje do lagi nak bagi ndak memang butuh we lagu mano memang ambo tak kiraan memang dengar lo ni kau keoya keno <laughs> euh, akak Degok PuTih akak Degok? akak Degok PuTih say ini aku nak tanya belmak nih pas belmak akak Degok PuTih kok, rumah belmak Ah, aku tak akak rumahku say aku tak di kato aku ya Degok PuTih <-teman> aku tak di kato rumah tak ada. Ih, memang amono ya, kalu stikoh, oh ya koge gitu ga, tali palo memang cemong ke puji bayi ya, palo tak ada apa tak ada, kita bui eh, kita bui sa ni, dah kalah bui doh ya koge nenyoh. Patutlah ini aku no pergi siapa ada orang ni, ini Saya Gini Abel Mak Abel Mak jangan goyak kau Jangan goyak kamu Gila letak rumah kamu <tik> Semua mana pun Abel Mak letak Rumah tu Banyak mana pun gila letak rumah Tapi jangan goyak kamu Haaah <tik> Lagu mana?